Selamat datang di newbie, bareng Thomas lagi di sini. Bentar dulu ya, kita matikan dulu tes kamera HP. Oke, itu mati. Oke, jadi kita di sini punya HP Redmi Note 4X, dan mau kita mau melakukan unlock loader. Dan ganti ROM ini HP supaya bisa main game si impact ya. Langkah awal, kita cek dulu ya, tentang ponselnya dan mengaktifkan opsi pengembangan dengan menggunakan Miui Patch sebanyak lima kali. Oke, karena sini saya sudah melakukannya, jadi kita lanjut aja langsung ke setelan tambahan di bawah ada opsi pengembangan kita klik. Oke, kita lihat dulu status Mi-nya. Mi unlock. Ya masih terkunci di sini ya. Jadi kita perlu unlock loader dulu ke server. Jadi langkah unlock broader itu kita masuk dulu akun nih yang udah apa ya udah pernah request lock broader lah ya kemudian kita kaitkan tunggu dulu oh, hari mana lagi tadi oke setelah tambahan kita kasih pengembangan baru kita buka status Mii unlocknya kita tambahkan akun oke sudah tambahkan akun sekarang kita tinggal matikan aja ini HP oke udah mati dan kita beralih ke komputer dan kali ini kita akan unlock loader ya kita buka di Mi Plus Unlocknya uh, untuk bahannya ada di link deskripsi ya kita buka unlock Mi Plus Unlocknya yang ini oke okay. Baca dulu ya bro Belum bagi yang belum pernah buka Apa Mi Unlock Nanti ada yang merugikan Oke okay, sekarang kita masuk akun Mi yang terhubung di HP tadi ya Oke okay, kita sign in Oke okay, kalau udah gini Kita beralih ke HP nya ya bentar dulu kita minta pun dulu kameranya Oke kita tekan tombol bawah sama power ya biar masuk ke sistem password nah, udah gambar kelinci kayak gini tinggal hubungkan aja nanti bacaan unlocknya itu ya enggak payah ngomongnya Oke udah masuk jadi ini tinggal kita tekan unlock aja Dan otomatis nanti download loader Oke okay, udah selesai ya Jadi kita reboot aja api-nya Dan kita kembali ke HPnya HPnya otomatis reboot dan dibawahnya itu di bawah minyak ya udah ada tulisan unlock itu ah oke okay. oke okay, kita lanjut ke komputer kali ini kita pasang TWB ya HP -nya, hp HPnya tadi setelah hidup matikan kembali ya kita buka ini Facebook Oke okay, kita hubungin ke gambar kelinci lagi baru kita hubungan ke komputer dan sini kita cek pastebootnya udah apa belum udah nyambung apa belum oke okay, udah nyambung kita cek juga apa keterangannya udah unlock atau belum oke okay, kita lihat di sini udah critical device-nya unlock udah true ya kalau sebelumnya itu files baru kita masukkan apa kita flash nya tar tadi recovery nya ada saya download ya, nah, kita ambil dulu. Oke kita kita masukkan ke folder ini ya minimal adb tadi. Kita taruh ya di situ. taruh ini pas di sini kita pastikan oke okay, kita rename aja biar nggak kepanjangan karena itu terlalu panjang namanya capek nanti ngetiknya kita ganti midu jadi kondinya aja oke okay, udah kita kembali ke apanya lagi tadi cmd nya oke okay, kita tulis perintah Facebook plus recovery payah kali tangan satu cuy dari Mido tadi ya .imj itu belakangnya selalu imj ya untuk booting atau untuk recovery ya oke sudah terpasang recovery nya sekarang kita mau booting dia ya HP nya supaya langsung ke recovery jadi enggak kita plus Facebook langsung boot langsung tulis nama recovery yang tadi ya sini saya buat Mido Mido img masih pakai ekstensi file yang sama ya Oke okay, kita tunggu di tinggal kita lihat di HP ya Oke okay, udah otomatis dia reboot ke web ya agak lama sabar dulu ya karena pertama kali masuk TWM mungkin Oke okay, sini udah masuk TWM dan di sini saya punya USB OTG yang udah berisi file roomnya ya room Redmi 4 nya Redmi Note 4 maksudnya Oke okay, kita apa dulu kita cek hmm, Oke okay. kita wipe dulu kita bersihkan semua kalau kamu mau ngapus datanya semua balik lagi ya kalau ini cuman reset aja pabrik kita kali ini pakai advanced kita hapus dulu data internalnya baru kosong oke okay, udah done kita balik sekarang kita install nah isi SD card kosong kita pilih dulu strongnya kita ganti USB OTG dan kita cari roomnya tadi dan install room udah selesai, jadi tinggal legy flasher ini supaya nya nggak hilang ya dan udah selesai, kita reboot aja devicenya oke, okay, ini udah reboot, udah tinggal masuk biar saya setel aja dulu oke okay, sudah sampai sini ya sudah selesai saya atur semuanya tapi ini kok banyak kali pengatur apanya notifikasinya kita keluarkan dulu USB nya oke okay, kita lepas dan lanjut aja oke okay, ke setting dulu kita lihat ya bro jadi sistemnya udah ganti jadi Android 10 ya dari Android apa tadi ya? kalau nggak salah Android 7 tadi tiga ya Atau coba lihat dulu menurut sepuluhnya asli nggak ya loh sini Oh itu oke okay, kita pas oke okay, yang paling saya suka itu dari apanya ini penggunaan RAM nya ya dari rom corpus ini banyak kali yang bebas jadi disini saya udah install beberapa aplikasi ya termasuk game apanya Gensy Impact. dan kita akan coba aja Gensy impact nya Oke okay, kita udah masuk di ya. Ntar aku ngecek jaringan dulu hmm, Mana dia Oh itu pas Realme Pro Oke okay. udah sih agak smooth sih Kita coba dulu loncat-loncat coy Gak ada masalah Ini tadi udah aku mainin sebenarnya dan pengaturnya dapat menengah sih. Ini coba pengaturan yang sama sama piku yang sana ya. Hmm, terus tulis menengah, yang lainnya rendah. Baru abblurnya kita matikan. Oke agak lumayan sih. Kok diapa? Cuman kok di lawan monster banyak jadi agak payah. Okay, karena kita mau ngerekam kapinya Kita bikin terendah aja dulu Kita langsung masuk Ngecahikan misi ya Misi aliennya aja Langsung ke rekamannya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 Ini ya aku udah main 15 menitan ya. HP-nya cuma terasa hangat aja ya. Dan rekam dia tadi udah pakai layar. Meskipun nanti kalian lihat potong-potong ya. Dan sehingga nggak bisa dilihati berapa di situ berapa menit. sebagai bukti ya. Dan rasanya enak sih. Ya lumayan lah. Walaupun grafiknya mesti kita turunkan ke bawah kali. Tapi masih layak bisa di mini lah. Tapi kalau nggak kalau party nggak tahu lagi ya. Kayaknya lebih ngelek bakalan. Jadi kalau solo aman aja. Alistunnya. main gerakannya itu agak lebih lambat ya. Gak bisa selincap pakai Realme 3 Pro semalam tapi di sini bedanya di Realme 3 Pro kadang mau berhenti kan kalau sini cuman pamer frame drop oke sampai sini dulu ya bye bye